Kemudian, di depan Ratu Tribhuwana Tunggadewi, Gajah Mada bersumpah untuk menaklukkan Nusantara di bawah Kerajaan Majapahit, dan sumpah tersebut dikenal dengan Sumpah Palapa. Seperti pepatah Melayu mengatakan, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Maksudnya, senak enaknya hidup di negeri lain, lebih enak lagi menghabiskan hidup di negeri sendiri. Betul. Penemuan kuburan, yang diduga makam Mahapatih Gajah Mada di Bengkulu Utara, memperkuat asal-usulnya sebagai orang Melayu.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 Oh, suasana yang paling dirindukan ya setiap tahunnya Allah a'kubar. Oke guys, kali ini kita akan merekam sebuah video ya. Di sini ada sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian. Lebih masuk akal, gajah mada itu asli Melayu guys. Wow, sangat menarik sekali ya. Ini Gajah Mada loh, Gajah Mada yang di buku-buku sejarah pelajaran SD, pelajaran SMA itu SMP lah ada itu ya kan Nah kita mau tahu nih guys ya gimana istilahnya penjelasan daripada admin Yitikresklaim ini ya Oke langsung saja guys kita play videonya, let's go Warga kecamatan ketahun Kabupaten Bengkulu Utara menemukan sebuah kuburan yang diduga merupakan makam Mahapatih Kerajaan Majapahit Gajah Mada Penemuan tersebut merupakan titik terang dari sebuah fakta sejarah yang hilang, di mana hingga saat ini belum diketahui keberadaan Mahapati Majapahit yang hidup sekitar abad ke-13 yang terkenal dengan Sumpah Palapanya itu. Di dalam negara Kertagama dan Pararaton, tidak ada yang mengungkapkan tentang sejarah diri Gajah Mada. Misteri itu mulai diungkapkan di kalangan tertentu. Seperti diungkapkan oleh sebagian masyarakat Melayu yang mengatakan bahwa Gajah Mada merupakan utusan Kerajaan Melayu di Suharnaduwipa, Chufanci yang disusun pada masa Dinasti Sum menyebutkan wilayah kekuasaan kemaharajaan Melayu yang pusat kekuasaannya di Darmasraya, terdiri dari Pahang, Terengganu, Langkasuka, Kelantan, Selangor Selatan, Jelotong, Seumawe, Batak, Tamralingga, Grahi, Palembang, Sunda, Kampai, dan Lamori. Jadi di sini adalah wilayah kekuasaan kemaharajaan Melayu, guys ya. Wow, banyak banget ada 14 ya. Pada tahun 1285, Raja Kertanegara mengirimkan utusan ke kerajaan Melayu di bawah pimpinan Kebuana Brang dan Mahapatih Singosari Adityawarman untuk membawa piagam Amogha Paca, serta menawarkan pernikahan kepada dua putri kerajaan Melayu yang dikenal dengan sebutan Pamelayu. Karena hadiah tersebut, Sri Maharaja Sri Matribuana Raja Moli Dewa dan segenap rakyat Melayu, sangat gembira. Kemudian, para utusan dari kerajaan Singosari kembali ke Tanah Jawa dengan membawa dua orang putri Melayu, yakni Dara Petak dan Dara Jingga, yang merupakan putri-putri dari Maharaja Sriwijaya Trilokya Moli Busana Dewa. Perjalanan ke Jawa sangat jauh dan berbahaya, apalagi dua putri Maharaja tersebut dibawa oleh orang-orang yang belum dikenal dengan baik oleh mereka. Maharaja memerintahkan beberapa orang prajurit tangguh... ...untuk mengawal kedua putri tersebut... ...di antaranya adalah Gajah Mada yang masih berusia muda. Gajah Mada bukan nama yang sebenarnya... ...itu hanya sebuah julukan atau gelar yang diberikan kerajaan. Dahulu, Maharaja Melayu selalu memberi julukan atau nama kehormatan... ...untuk para prajurit-prajurit terbaik mereka... ...dan selalu menggunakan nama-nama binatang... ...seperti harimau campur, kucing, kambing hutan anjing Walim, gajah tongga. Ada juga dengan sebutan si binuang, si gumarang, si kinantan, si kumbang, dan banyak lainnya. Pemberian gelar tersebut, masih dilaksanakan sampai saat ini bagi orang-orang yang berjasa untuk negara. Nama-nama kehormatan itu, selalu mempunyai arti dan makna begitu juga dengan sebutan gajah mada. Mada dalam bahasa Melayu di dialek Minangkabau, diartikan sebagai bandel, atau tidak bisa diatur. Jadi, Gajah Mada itu maksudnya binatang yang berbadan besar yang tidak bisa diatur, atau Gajah Bandel. Oke. Ketangguhan dan kesetiaan Gajah Mada dan rekan-rekannya terhadap kerajaan sudah diakui, sehingga mereka mendapat kepercayaan untuk mengawal putri-putri kerajaan ke Tanah Jawa. Sampai di Tanah Jawa, mereka tidak menemukan lagi kerajaan Singosari, dan Kertanegara pun telah meninggal dunia. Pada saat itu telah berdiri kerajaan baru, yang bernama Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya, atau Prabu Kertarajasa Jayawardana. Raden Wijaya memperistrikan Dara Petak, yang kemudian melahirkan Raja Majapahit berikutnya yakni Jayanegara. Dara Petak, mendapatkan posisi sebagai permaisuri kerajaan Majapahit, sedangkan Dara Jingga diperistri oleh Mahapatih Diah Adwaya Brahma yang melahirkan Aditya Warman, yang kelak menjadi Maharaja Tanah Melayu. Semasa darah Petak menjadi Permaisuri, dan Jaya Negara sebagai putra mahkota Majapahit, Gajah Mada dipercaya sebagai prajurit Bayangkara yang mengawal mereka. Dahulu, seorang prajurit istana atau pengawal keluarga kerajaan, merupakan orang terdekat dan bisa dipercaya. Dikarenakan Gajah Mada yang sejak awal sudah dipercaya oleh kerajaan Melayu untuk mengawal putri darapetak, hingga pada masa di Majapahit, juga dipercaya untuk memimpin prajurit Bayangkara yang mengawal darapetak beserta putranya. Pada tahun 1309, Raja Kertajasa Jayawardana meninggal dunia, yang kemudian posisi raja digantikan oleh Jayanegara. Naiknya Jayanegara mendapat pertentangan dari berbagai kalangan di Istana Majapahit, termasuk Patih Nambi dan Wiraraja, dikarenakan Jayanegara adalah keturunan Melayu, dan bukan keturunan asli Singosari. Maka terjadilah pemberontakan keduanya, yang akhirnya dapat dipadamkan. Ketidakkuasan di dalam istana pun berlanjut, terjadilah pemberontakan Kuti dan Semi. Bermula dari peristiwa inilah, karir Gajah Mada naik setelah dia berhasil menyelamatkan Raja Jayanegara dari serangan Kuti dan Semi. Kemudian, Gajah Mada juga berhasil menumpas pemberontakan tersebut. Atas jasanya itu, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Kahuripan, dan dua tahun kemudian dipercaya sebagai Patih Kediri. Kemudian, terjadi suatu peristiwa pembunuhan Raja Jayanegara, oleh tabib kerajaan yang bernama Tanca. Pada saat Raja sedang mengalami sakit bisul seperti biasa, Tanca dipanggil untuk mengobatinya. Tapi ternyata di balik itu, ada maksud untuk menyingkirkan Raja Jayanegara. Dalam penjagaan oleh Gajah Mada tanpa curiga, akhirnya Tanca berhasil membunuh Raja Negara. Dengan sangat terkejut, Gajah Mada spontan menarik kerisnya dan menancapkan ke tubuh Tanca hingga tewas. Peristiwa Tanca ini merupakan bagian dari pertentangan dan ketidaksenangan dalam istana kepada Raja Negara. Sepeninggal Negara, terjadi kekosongan kekuasaan. Akhirnya, Gajah Mada mengangkat putri Tribhuwana Tunggadewi sebagai Ratu Majapahit, dan bersama saudarinya Raja Dewi memerintah Majapahit bersama-sama. Pengangkatan seorang wanita sebagai pemimpin Majapahit tidak masalah bagi Gajah Mada, dikarenakan, di kampung halamannya, seorang wanita atau ibu sangat dihormati, atau disebut Bundokan Duang. Karir Gajah Mada makin meningkat, setelah berhasil menaklukkan pemberontakan Keta dan Sadeng. Akhirnya, Gajah Mada diangkat sebagai Patih Majapahit. Kemudian, di depan Ratu Tribhuwana Tunggadewi, Gajah Mada bersumpah untuk menaklukkan Nusantara di bawah Kerajaan Majapahit, dan sumpah tersebut dikenal dengan Sumpah Palapa. Konon, saat mengucapkan Sumpah Palapa, Gajah Mada menancapkan tonggak ini. Bersama dengan Aditya Warman dan rekan-rekan lainnya, Gajah Mada berhasil menaklukkan Nusantara seperti Palembang, Tumasik, atau Singapura, Pulau Bintan, Aru, Barumun, Tanjungpura, Pahang, dan sebagainya. Pada masa Hayam Muruk, Gajah Mada memperluas taklukan seperti Pulau Seram, Dima, Ambon, Buton, Sumba, Timor, Makassar, dan sebagainya. Keberhasilan ini, membuat Gajah Mada diangkat sebagai Mahapatih Majapahit. Ada beberapa kerajaan yang belum takluk dalam kekuasaan Majapahit, yakni Kesultanan Samudera Pasai, dan Kerajaan Sunda Galuh. Kerajaan terakhir inilah, yang membuat karir Gajah Mada jatuh. Pada tahun 1357, Hayam Wuruk yang telah menggantikan ibunya sebagai penguasa Majapahit, ada keinginan untuk berusaha menundukkan Kerajaan Sunda Galuh, dengan cara perkawinan. Hayam Muruk melamar putri dari Maharaja Kerajaan Sunda Galuh yang bernama Diah pada saat acara lamaran berlangsung, Gajah Mada mempunyai keinginan kerajaan Sunda Galuh menggabungkan diri, dan menjadi kerajaan bawahan Majapahit. Gajah Mada telah banyak belajar dari sejarah Majapahit, seperti yang dilakukan Kerajaan Melayu yang telah menerima lamaran Raja Kertanegara dari Singosari, dan mengizinkan salah satu putrinya menjadi istri Raja Kertanegara, walaupun akhirnya Putri Dara Petak menikah dengan Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Raja Kertanegara pendiri Kerajaan Majapahit, dan yang mengaku sebagai penerus Kerajaan Singosari. Keinginan Gajah Mada ini, tidak disambut dengan baik pihak Kerajaan Sunda Galuh, hingga terjadi Perang Bubat yang mengakibatkan tewasnya rombongan pengantin, ...termasuk Maharaja Sunda Galuh. Akibatnya lagi, Putri Diyah Pitaloka yang mengetahui kejadian ini akhirnya bunuh diri. Hayam muruk marah, dan memecat Gajah Mada sebagai Mahapati. Kejadian itu berlangsung selama dua tahun. Tidak ada yang bisa menggantikan kepiawaian Gajah Mada dalam memimpin Kepatihan Majapahit, dan akhirnya Gajah Mada diangkat kembali, walaupun kekuasaannya sudah dibatasi.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 Penemuan kuburan, yang diduga makam Mahapatih Gajah Mada di Bengkulu Utara, memperkuat asal-usulnya sebagai orang Melayu. Majapahit sendiri, sepeninggal Raja Hayam Buruk dan Gajah Mada, terjadi pergolakan untuk memperebutkan tahta Raja. Tahta Raja Majapahit berikutnya, dikuasai oleh Wikrama Wardana, yang merupakan keponakan dari Hayam Buruk. Sedangkan putra Hayam Buruk yang bernama Wirabumi, merasa berhak mendapatkan kedudukannya sebagai Raja Majapahit. Pada tahun 1400, Wikramawardhana menyatakan mundur sebagai raja dan memberikan kekuasaan kepada anaknya Ratu Sugita. Hal ini membuat Wirabumi makin tidak senang, terjadilah pemberontakan selama bertahun-tahun. Untuk membantu putrinya memadamkan pemberontakan, Wikramawardhana kembali dari pertapaannya yang akhirnya pemberontakan tersebut dapat dipadamkan dan menewaskan Wirabumi. Sejak saat itu, Majapahit kehilangan kewibawaannya di mata kerajaan-kerajaan bawahannya. Sehingga, beberapa raja-raja bawahan menyatakan kemerdekaannya dari Majapahit. Selanjutnya, kita bahas gajah Mada dari versi yang lain. Biar tambah mumet. Oke, okay guys, sudah selesai videonya, dan itulah tadi ya, lebih masuk akal bila Gajah Mada itu asli daripada Melayu. Saya juga baru tahu ini, guys. Ya, karena daripada sejarah-sejarah yang kayak saya ketahui, hanya sejarah-sejarah macam penaklukannya dan lain sebagainya, kita tidak tahu asal-muasal daripada Gajah Mada itu sendiri. Ternyata, ketika diulik-ulik gitu kan, dengan admin Yitik Claim ini, bahwasannya Gajah Mada itu asli daripada Melayu, guys. Allah, akbar keren banget ya. Banyak istilahnya setelah gede, setelah besar kita baru tahu gitu kan Asal muasal ataupun ilmu-ilmu yang kita dapatkan gitu Dari sumber Youtube ya kan tapi di Youtube itu juga ada hoax-hoax dan lain sebagainya. Jadi teman-teman hati-hati aja ya kan. Ketika istilahnya mendengarkan sebuah sejarah ataupun apa. Perlu dikaji ulang. Seperti itu. Jadi tidak serta-merta teman-teman harus menerima langsung gitu. Kita akan mendengar daripada banyak pembahasan lainnya. Seperti itu. Ya, Oke itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Pak Minududri. warahmatullahi wabarakatuh.